Kau mencintaiku Dahulu kau menginginkanku Meskipun tak pernah ada jawabku Tak berniat kau tinggalkan aku sekarang kau pergi menjauh Sekarang kau tinggalkan aku Di saat ku mulai mengharapkanmu Dan ku mohon maafkan aku Setelah membuatmu menangis Dan biarkan memilih yang lain Tapi jangan pernah kau dustai takdirmu Pasti itu terbaik Kau pergi menjauh, sekarang kau tinggalkan aku. Di saat aku mulai mengharap. Baik untuk.